Oh. Mangcebi-ceb, pagi ini Mang Dayat tidak ada di channel Al Jadi pagi ini kita akan mengikuti pembukaan dari Rimijaya Ranau Grand Fondo di Pulau Fatuk. Jadi ini masuk agenda. Perjalanan rekan kita yang mengikuti danau ranau ini dengan cara-cara pada pagi hari ini bersama-sama Bapak Ibu hadiri. Kita akan ini kembali melibatkan seluruh pesepeda cycling for all berwisata olahraga sambil menikmati keindahan danau ranau, sebagai upaya mempromosikan potensi parakraf Indonesia melalui sports tourism sekaligus memperdayakan peluang lokal. Terdata tadi data 29 provinsi yang hadir bukan 22 dan ada beberapa dari luar negeri, dari Ukraina, bayangkan dari Ukraina negara yang sedang berdikolak tapi juga tetap di kita, ada Suriname, ada dari Jerman, datang dan mungkin kurang ada utusan negara yang datang di tempat ini. Hadirin terkhusus masyarakat Okuselatan yang sangat saya cintai. Alhamdulillah. Sudah keempat kalinya kita menyelenggarakan acara Sri Jaya Rannobel dimulai pada tahun 2019, 2020, 2021 dan hari ini yang keempat sudah masuk di kalender nasional. Jadi ini tepuk untuk penghargaan bagi seluruh masyarakat Ogo kita ketahui bahwa sejak di awalnya pembukaan Rano Grand Kondo ini, antusiasme masyarakat sudah begitu terlihat. Terlihat dari sambutan yang luar biasa oleh masyarakat Opus Lata, khususnya di sekitar Denau-Ranau, juga dari para peserta Dari 500 menjadi 1000 pada tahun 2020. Tahun 2021 dari atas 2000. Tahun 2022 ini, bayangkan, sudah di atas 3.000 peserta tepuk tangan untuk keberhasilan Lampu menjadi tuan rumah ini. Saya. Well pígase